Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, guys. Cak Mujib, gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari segala bahaya, Malah malapetaka, bencana, dan balas serta berbagai macam penyakit. Amin, amin, ya Rabbal 'Alamin. Oke, guys, kali ini saya akan merekam sebuah video, ya, requestan daripada teman-teman sekalian di Instagram, yaitu Terkedu, ya. Tengok reaksi seorang ayah bila putu mayam habis licin. Borong semua Malaysia. Nah di sini guys dari FV Channel jangan lupa untuk di like, share, komen dan subscribe nya. Linknya ada di deskripsi. Jom kita tengok videonya guys. Let's go. Oh ini bapaknya ya yang pakai baju merah ya. Waalaikumsalam. Mayam. Oh, nih Putu mayam ustaz ni buka ustaz. Saya Yang buat ni ustaz. Oh, bagus ni kalau ustaz yang buat. Oh. Ada keberkatannya. Berapa ni bang? satu? Oh my god, ini namanya putu mayam guys. Ini kalau di sini apa ya namanya guys ya? Di kampung saya itu dulu waktu kecil saya sering makan ini. Ya Allah, ada juga di Malaysia kayak gini guys ya. Banyak bungkus sama bawa Saya oh, bawa air ni 30 tapi ada tinggal baru satu orang yang beli. Beberapa orang? Kemayang apa hijau ni? Hijau tu pandai Yang eh, ni uh, biasalah biasa Ah, original. original Original Ni uh, gula, perang. Perang. gula perang Gula perang gula perang dengan kelapa kita kelapa. Uh, Kita kukus tu lah uh, Kita cepat pasti lah Kalau uh. sampai malam pun Ah, oh, berapa tu Dalam ni ada lima keping Abang baru niaga ni, berapa lama tu? Uh, saya niaga sini dalam 24 tahun, tahun. tahun, Masya Allah Sebelum ni kerja apa? Sebelum ni saya Gak nah, berhenti lama dah, 12, 10 tahun dah berhenti. Ah, berhenti. Sebab ada sakit lah, mak. saya kau dengeng. Oh, kau. Bengkak bengkak, matanya Allahu Akbar yes. Guys, ini ini kenapa guys ya? Kok bisa ya guys ya? Oh, bengkak bengkak, matanya emak. Nah ini ini kenapa ya guys ya? Allahakbar, la ilailah Allah, Akbar ya Allah. Nah. Besar bang Besar. Besar tu Terkejut tadi saya tengok <laughs> Besar Itulah Solusi pun saya tak tahu apa benda Doktor dia cakap dia. apa Doktor selalu Operate sebenarnya Jadi Saya ni Cari makan macam ni Tak sehari nak Yang bengkak-bengkak tu Kau eh. Allah ha. Kaki tak ada kaki, kaki ada Bengkel rumah Oh Besarnya bang Kesian abang diri lama ni Tak buat kusi bang Tak tak InsyaAllah lah <laughs> Abang ambil dekat Ustaz berapa satu? Satu saya ambil. Nanti RM2,5. Okey. RM4. Okey. RM2,5 satu abang ambil. Abang dapat. Hab habis? Boleh habis? 我... Alhamdulillah kadang-kadang. Kadang-kadang tak habis pun kadang-kadang habislah. Macam mana abang bawa motor dengan bengkak-bengkak tangan tu? Boleh lagi lah. Kadang-kadang tu sakit Ya Allah. Tak boleh perkelangan ni kalau sakit lah saya tak lewok motor. Tapi kadang-kadang paksalah. -kadang da -da dah lah. berapa tahun ni kena ni? Saya dah... 11 tahun lah. Oh, oh, tu tu yang tu, tu, tu yang dibengkak bengkak tu Sekarang makan ubat apa yang eh, uh, pecahkan Pecah, pecah ureacid kan Ureacid kan Hari-hari uh, makan ambil, ambil free lah kat uh, klinik kan uh, eh. uh, Nak operate tu sebab kita cemakan niaga Jadi, sekarang masuk ubat kan Tak ada pelan-pelan Macam tu lah fikir kan Rumah nak bayar kan macam Allah tu. Okay bang, saya nak bungkus empat Empat nah, Boleh? Ya, boleh Okay saya beli. Abang letak sini loh. Saya nak rasa dekat sini, boleh? Okey, boleh, boleh. Uh. Wow. Nice. Eh, sedap guys. Masya-Allah. Apa benda ni? Oh, halus-halus ah. Cantik ni. Ha, tengok ni, kelapa ni. Betul-betul putih tau. Putih. Ah, tengok dia dah bercampur oh, dengan gula ay, Gula perang. Nampak kelapa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak menarik. Putuma yang pandai. Satu pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Tekstur lembut Manis eh, Sedap mm, Betul lah Dia memang makan kena campur macam ni oh, eh, Sedap nah, sangat Susah besi. makan nasi tu boleh lah beli ni Banyak ni Berapa keping ni Satu keping Dua keping Tiga keping Empat Lima Orang yang ada section tiga Belakang McD ni je Ha Mistro belakang McD Mistro kan ha, Abang ni kat sini Korang boleh datang Makan Sedap Terpandu Sempal Sedap bang Lembut Lagi satu tekstur dia tu halus-halus Saya suka ha. okay, Boleh tak Saya nak tengok lagi dalam ni okay. Oh, Saya jenis kalau saya dah makan hmm. Saya nak bagi orang rasa Kalau saya nak beli semua boleh Boleh. Okay. Selalu orang beli berapa Selalu dia orang ada beli dua-dua lah ha. Boleh tak Saya nak minta tolong abang bungkus Dua-dua-dua Saya tolong Bagaimana bang Seronok niaga ni Alhamdulillah. Pengalaman baru kan dah pernah berniaga sebelum Dah pernah berniaga. Dah berniaga. berniaga? apa sebelum ni? Sebelum ni saya berniaga uh, ikan pekasam. Wow. Wow. Macam-macam lah, sahabat besar. Apa yang boleh hmm. Apa yang boleh buat duit. duit. Alhamdulillah, <laughs> bagus. Yang penting kita tak putus asa betul, bang. Betul, betul. Kita nak bagi orang macam ni ni bang. Hmm. Dalam... Tapi boleh ke kita bagi orang ni? Boleh. Boleh? <laughs> Masya-Allah. Ya, Syukran jazilan. Pak cik hari ni saya buat belanja. Ah, betul. Ya, bagi putu mayam abang ni. Ah. Ya, selamat menjamu selera. Ya. FS ya, channel betul kak. FS channel ya. Ini bagi percuma. Selamat menjamu selera abang akak. Semoga orang rasa hari ni dia beli lagi. Haa, kita doa-doa sama Kan Amin, amin, bagi amin Bagi percuma Haa Putu mayam, Sedap Ya, yeah. eh? yeah, sama Ya, yeah, sama. sama Assalamualaikum ah. Babak insum ni lah Bagi, free Oh, terima kasih, Wak Haa, ya. ah, ok, okay. okay Kenal ya. lah, banyak juga terima yang terima Ramai yang kenal kan mungkos, eh? ah, okay. Hari ni dah ada orang beli kan Kita nak bagi orang je ni ah. Haa Assalamualaikum okay. putu mayam. Makan? Adik ambil ambil ambil. Adik rasa cukup. Okey, adik ni cukup betul ya. Okey. Tadi saya ada rasa satu tau. Tadi kita buat banyak sangat bungkus, terbagi orang. Siapa yang terambil tadi tu yang saya bagi dah makan tu minta maaf ya. Tak mengemas sangat, okey. Awal sikit hari ni. Pernah awal sebelum ni macam ni. Oh, habis cepat. Okey, tak ada lagi. Jadi tadi pas abang Fahmi ya Abang Fahmi ini makan Ada yang keikut guys ya Yang dimakan itu guys ya Allah Ini pun paksa Paksa sebab nak Gagahlah juga Jadi tadi Empat kali dua puluh sembilan Empat kali dua puluh sembilan Berapa lah Seratus enam belas Kita tengok adakah betul jawapan itu <laughs> wasterillioner. Hmm. 100 number huh? 1. Wah. Uy. Oh. Uy. Tak sangka dia terminate power lagi. Total <coughs> 20 lah total akhir dia. Set yang saya makan sekali. Boleh, Mai. Eh? Yang ni untuk abang. RM120. Banyak apa ni? Tak apa. Marilah. <laughs> Allah diam bang. Terima kasih. Ya. Yeah. Dalam ni ada RM700 daripada penonton FS channel. Daripada Yasma Afirah. Allah dia pagi ni bang insyaallah oh ni nak zabit ah lawan <laughs> <Dabang>, lawan nak guna nak bayar duit anak saya cik bukan dah bagi tiket tiket tiket tiket bayar care berapa tu payment dia Allah Yang ni Pak ABJ mana yang bertemu sekali. Kalau mendengar. Kalau mendengar. Okey, dia mahu. Oh. Okey, dah bagi aset, dah bayar tunggang ni. Hmm. Allah. Cukup ni kalau 400 nak kena bagi abang. Semoga abang terus kuat. Yang penting kuat, bang. Setiap orang ujian dia lain-lain. Yang kita kena buat Saya pula yang sobat hari ni Alhamdulillah lah Sebab saya Memang nak bayar anak saya Niat saya hari ni Niat hari ni niaga Allah Allah, Allah bagi abang hari ni Allah Jazuki Allah ha, Yelah kita Kadang kerja Cari pendapatan ni bukan untuk diri sendiri Betul Untuk orang-orang yang kita sayang Betul Anak-anak Isteri kan Tak apa Uh, yang penting Abang kena terus kuat Jangan sedih-sedih uh, Abang terus teruskan berniaga Kami doakan Abang terus maju jaya Amin Allah sebuhkan penyakit Abang Amin Panjang umur Yang penting dipermudahkan urusan dunia akhirat Saya rasa saya ada hadiah lagi lah Tok Abang Sebab Abang cakap tadi anak Abang ni Cukup lah ada banyak Tak lah takpe Cukup Tok Abang 200 lagi Allah. Tu anak abang. Biasa, banyak serba banyak. Banyak ni. 900 seminggu sekali. Kami belangsulu saya uang masuk dulu yang sini diri bang. Senyum sikit bang. <laughs> <laughs> Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So, alhamdulillah saya dah beli putumayam. Abang Hairul. Sedap, lembut. Jadi kat section 3. Depan bistro. Korang yang tengok video ni, jangan lupa pergi beli, sedap. Abang ni memang memerlukan. Betul. Okey, memerlukan uh, pendapatan untuk biayai dia punya sakit, dia punya anak semua. Okey? Jangan lupa like, komen, share dan subscribe FS Channel. Allahu Akbar guys. banyak pelajaran yang dapat kita ambil daripada FS Channel ini. Terutama istilahnya dalam hal masalah rezeki ya bahwasanya Allah subhanahu wa taala inna Allah hisab jadi Allah subhanahu wa taala itu memberikan rizki kepada kita tanpa perhitungan dan juga rizki yang Allah berikan itu tanpa terduga-duga guys ya itulah rahasia Allah subhanahu wa taala selagi kita berusaha selagi kita apa namanya itu mencari di muka buminya Allah Subhanahu wa taala bergerak di muka buminya Allah Subhanahu taala berniaga berdagang dan lain sebagainya maka Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan seperti itu. Sehingga apa? Ketika kita berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengirimkan ya melalui siapapun entah dari orang yang membeli, entah dari orang istilahnya bersedekah dan lain sebagainya. Itu dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah takut pasal rezeki. Maka jangan pernah takut ya tentang istilahnya kehidupan kita ini ya. Burung, hewan-hewan saja masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya. Burung yang pagi hari dia pergi untuk mencari makan dia akan pulang untuk memberikan makan kepada anak-anaknya. Apalagi kita manusia... Manusia yang penuh dengan istilahnya akal, pikiran dan juga hati dengan juga tenaga, yang mana makhluk yang paling sempurna adalah manusia. Maka daripada itu teman-teman sekalian jangan pernah takut akan rezeki karena Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin rezeki kita. Kecuali kita mati, itu beda lagi halnya. Oke, itu saja video kali ini guys. Terima kasih buat Abang Fami dan juga Abang Wan yang sudah sharing kepada kita semua. Dan semoga ini menjadi penyemangat bagi kita untuk senantiasa terus berusaha, karena banyak orang seperti abang tadi, ya kan? Yang berniaga tuh dia ada sakit, tapi dia tetap berusaha untuk apa, menafkahi keluarganya, dan juga apa untuk kehidupan dia. Allahu akbar, super orang-orang macam nih, guys. Maka kita pun dapat pahala Maka daripada itu teman-teman sekalian Mari kita ya cari orang-orang yang macam ni ya kan? Orang-orang yang berniaga tapi kecil sangat Dia baru berniaga Ataupun ada banyak selainya orang-orang yang dah lansia Usia-usia emas dia tetap berniaga Sebab apa? Dia nak bertahan hidup macam tu lah Dia berusaha, dia ikhtiar Lalu mereka pun selainya tawakal kepada Allah SWT Ingat, ketika kita memudahkan urusan orang lain, maka Allah ta'ala akan memudahkan urusan kita. Itu kuncinya. Apabila kita berbuat baik, maka insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan itu sendiri. Oke okay guys, itu saja video kali ini. Terima kasih sudah tengok video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.